Baik teman-teman, kembali lagi di video saya. Sedikit ingin menjelaskan tentang wiring maktri LPT dengan driver TB660 dengan Mach, dengan stepper 23. Nah, maktri sudah saya tancapkan di LPT ya. Kemarin eh, pada urutan pin LBT Ini nomor 45 diisi oleh Y-axis Yaitu pada pin output ini Jadi 2, 3, sekarang 4, 5 Ini untuk Y-axis Selanjutnya untuk 6 dan 7 adalah X axis, selanjutnya 8 9 untuk Z axis. Nah, pada praktek kali ini saya telah menyalurkan salah satu kabel ke driver. Kabel biru ini nomor 9 masuk ke DIR MINT. Lalu kabel putri nomor 8 masuk ke pulmin, seperti itu ya. Nanti kita coba seperti apa sebelumnya untuk kabel enable. Ya, kita langsung pararel, kita langsung serikan aja. Sorry, kita langsung serikan aja pararel ke. Dir 5 plus, jadi enable 5 plus ke dir 5 plus, dan ke pull 5 plus. Dan jangan lupa salah satu di antara 5 volt ini, ya kita sambungkan ke 5 volt pada mAtri. Jadi kabel ini kabel Panjang ini sudah saya sambungkan ke 5 volt di magtrinya. Ini ya. Jadi ini adalah untuk 5 volt. Ini 5 volt dan ini ground. Pada magtrinya sendiri saya tidak menggunakan USB ya. USB tidak saya pakai, tapi saya modifikasi ngambil 5 voltnya yaitu dari seperti ini karena biasanya ada uh, port dari PSU komputer yang nganggur jadi saya masukkan kabel merah dan hitam karena merah ini untuk 5 volt begitu ya teman-teman saya kira udah paham soal komputer itu dan pada drivernya kita sambungkan ke NEMA 23 ini data setnya tidak pasti ya tergantung dari dataset set steppernya itu sendiri selanjutnya untuk powernya driver dikasih power ground dan VCC ke power supply langsung masuk ke power supply seperti ini ya kawan-kawan oke langsung kita tes saja. Karena kita ingin mengetes pada Z-axis nya Saya pencet atas dan bawah Oke. Saya bawahkan dulu Atas dan bawah Oke berfungsi ya teman-teman Selanjutnya kita akan pindahkan dari signalnya kini Z saya akan pindahkan ke X apakah berfungsi Sudah berfungsi, teman-teman. Ini untuk pick ya, kanan dan kiri. Lalu kita coba ganti outputnya lagi ke Y axis yaitu depan belakang ya. Ke depan dan ke belakang. Itu. Oke, depan ya. Dan ke belakang. Berarti teman-teman, dari LPT pot yang keluar signal nomor 4, 5, 6, 7, dan 8, ini sudah bisa mengeluarkan output untuk menggerakkan motor steppernya. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.